serta klik tombol notifikasinya persahabat sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya sekitar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar lari manapun kalian berada menemani santai bagi kalian saat ini kami akan memberikan informasi menarik dan terbaru para sahabat, ya di pagi hari ini Keunggulan pertama di sini adalah tugas spesial banget nih, sahabat, ya dari Kak Nova. Yang mana, Kak Nova mengunggah sebuah postingan momen spesial di acara tasyakuran nih Masya Allah, tentunya pengantin memakai baju adat Sunda berwarna merah, seperti raja dan rakyat. Bersahabat, ya, terlihat keluarga besar ini sangat bahagia. Alhamdulillah mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga leslar ya. yakin kita lihat ada kalimat keabsahan yang dituliskan oleh kak novani my big family gak usah tag namanya ah ntar banyak yang komplain lagi kalau ada nama yang gak ketek good night luar biasa juga persahabat ya saking gak mau di nih tentunya gak ada yang tag namanya persahabat ini adalah keluarga besar dari Papa Daniel, persahabatnya masya Allah luar biasa. Kebahagiaan mudah-mudahan selalu diberikan kepada keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar. Dan kita lihat juga persahabat dalam postingan tersebut, banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram Tikarot underscore KPM, mengatakan. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan untuk keluarga. btw mantan lagi ngapain jam segini ya kak. <laughs> ini tentunya fokus sama pengantin aja nih para sahabat ya. luar biasa memang para sahabat ya kekepoan dari emak Malaysia yang selalu ingin tahu aktivitas dari Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar. Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram. Mana underscore sotong, underscore dede, less lovers Bagus banyak sekeluarga melimpah, Pula rezekinya, amin Duh persahabatnya respon yang sangat positif selalu diberikan dari less lovers Untuk Lesti dan Rizky bila Serta keluarga besar persahabat ya Kita lihat juga ada sebuah unggahan dari akun tabloid Nova official di persahabat ya Yang mengabarkan pernikahan dedek Lesti dan kakak Bilar Acara syakuran Lesti dan Rizky Lesti Kejorah keheranan saat buka kado dari Rizky Bilar nih persahabat ya Wow kita lihat aja keunggahan selanjutnya di slide berikutnya persahabat Menggelar acara tasyakuran pada hari Minggu, tanggal 29 bulan 8, 2021, Lesti Kejora dan Rizky Bilar bertukar kado. Nah, bersama ya, dia, apa sih isi kado dari kakak Bilar untuk dedek Lesti? Keunggapan berikutnya, saat membuka kado dari Rizky Bilar, Lesti merasa keheranan kok ulegan. Wow, ternyata isi dari kado. Kakak Bilar untuk Lesti adalah ulegan persahabat ya Dan kita lihat juga ke selis selanjutnya Dan ada jawaban kakak Bilar nih Rizky Bilar kemudian menjawab Jadi pertama kali saya ke rumah dede, Itu dede nyiapin saya sambal Dan itu dede sendiri yang ngulak tuh persahabat ya Jawaban makna dibalik ulegan itu persahabat ya adalah Tentunya waktu pertama kali kakak bilar ke rumah Dede Elasti Kejorak Dede Elasti nyiapin sambal dan tentunya Lesti sendiri yang ngulek, dan ia ya, menyiapkan persahabat, ya Kita lihat juga berikutnya di sini untuk Rizky Bilar. Lesti kejora memberi kado peci, baju koko, dan sarung nih. Wah, wow, ternyata kado tokerannya Dede Elasti kasih peci baju koko dan sarung nih untuk kakak Bilar. Dan ternyata Dedek ingin kakak ibadahnya lebih rajin lagi karena kakak kan sekarang udah jadi pemimpin keluarga tanggung jawabnya besar sekarang jelas Lesti tuh, masya Allah. Tentunya Dedek Lesti mengingatkan persahabatnya kepada sang suami agar rajin beribadahnya luar biasa antara tentunya Dedek Lesti dan kakak Bilar nih. Saling mempunyai makna dan arti yang sangat luar biasa persahabat yang makin bangga dan makin bahagia kepada idola kesayangan kita Dan kabar berikutnya juga persahabat Ya semalam sebelumnya kita dibuat heboh dan meriang banget nih melihat unggahan Kakak Bilar di akun Instagram pribadinya Tentunya di selit terakhir ini membuat para fans dan netizen heboh banget nih persahabat Ya dicium bibirnya nih manja masya Allah kalau sudah sah memang bebas nih persahabatnya, langsung ditunjukkan keromantisan asalnya, asal nyosol aja nih persahabat ya. Tentu kita lihat di sini banyak sekali komentar juga para sahabat ya dari para sahabat. Ada Chan Kelvin juga nih mengomentari bahagia dunia akhirat brosis tuh persahabatnya masya Allah. <tentu> Dan kita lihat juga, tentunya like-nya saja sudah hampir satu juta nih, persahabat yang luar biasa, makin bahagia dan makin bahagia kepada Lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat, tentunya untuk unggahan ini kita merasa ada yang berbeda persahabat ya dari mobil kakak Bilar yang berubah warna menjadi merah, masya Allah keren banget nih si Ultra sudah berganti warna. Jadi warna merah persahabat ya Dan kita lihat nih platnya B11 lar <laughs> Naruto udah berubah warna Dan pastinya akan Kincelon kembali persahabat jadi ya. dipakai oleh Tentunya idola kesayangan kita Dan akan selalu terbaik Untuk mereka dan tentunya kita sebagai Fans sejati harus tetap Kompak dan solid Selalu mendukung Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat. Ini ada vitamin tipis-tipis banget dari Bang Betsy Kumpang nih, yang diunggah oleh Anggun Leslar update nih persahabat. Ya masya Allah, ternyata pengantin semalam ada di rumah Papa Follow ya. Terpantau nih Kakak Bilar mantau terus dedek Lesi kejuara tuh. Aduh, di matchnya luar biasa lalu berpenampilan sangat menarik Pak sahabatnya kakak Bilar sih sekarang sudah pakai kemeja terus ya <laughs> Perhatikan tuh Wow kakak Bilar tuh Selalu mantau terus tidak Lesti kecora ya <laughs> Luar biasa ini adalah vitamin bahagia yang kita dapatkan Doakan selalu terbaik untuk rumah tangga Lesti dan kakak Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya